Orang yang sengaja meninggalkan solat hukumnya dosa besar. Awas seti-hati lihat baik-baik. Orang yang meremehkan solat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka Jahannam. Apalagi yang sengaja meninggalkan salat Coba lihat orang munafik disebutkan di Quran. Surah ke-3. Surah An-Nisa ke-4. Ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Wah huwa khadi'uhum. Wa iza qawmu ila salati qawmu kusahla. Quran surah ke-4. An-Nisa ayat 142. Paling kanan sebelah atas. Lihat. Sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah. Tipu-tipu. Di antara menipu Allahnya dia berusaha menipu Allah, padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya kalau sholat malas-malas? tipu -malas. nih, Allah, saya mau sholat Sisiknya kelihatan sholat tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipukan begitu datang ke masjid Allah, begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil. Handphone orang diambil, di pura-pura di hadapan kita, baik padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai orang munafik disebut oleh Quran masih salat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal. Abdullah bin Ubay bin Salul kenal luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu rasul munafiqin film Madinah. Tokoh munafik di Madinah. Itu kalau salat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi salat di sini misal, dia salat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW, cuma cari muka saya di hadapan kita. cuman cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholat yang disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat, masih celaka. Apa tempatnya? Quran Surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Inna Allah jami'ul wal fi Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Orang munafik masih salat, tempatnya neraka jahannam. Ada orang sengaja meninggalkan salat, maka tempatnya di mana? Paham, ya? Baik. Dua. Ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam salat. Lalai dalam salat Ria, Fawailulil celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik, tadi munafik, sekarang dia nggak munafik. cuman disebut celaka, Fawailulil Musolin, celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini, bukan semua orang sholat. Allah dihukum an salat sahun yang lalai dalam salatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf, Allah dihukum orang yang ria ria.